Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel Muhammad Turyona di video kali ini saya akan memberikan tutorial tarik uang tunai di ATM BCA tanpa menggunakan kartu Oke langsung aja simak videonya berikut ini ATM atau anjungan tunai mandiri sering Anda kunjungi jika perlu melakukan transaksi perbankan seperti tarik tunai hingga transfer Bagi Anda nasabah BCA yang lupa membawa kartu ATM saat ingin tarik tunai di ATM, masih ada cara lain yang bisa dilakukan Selagi Anda membawa HP dan menggunakan aplikasi BCA Mobile, tarik tunai bisa dilakukan tanpa kartu, ini dia caranya langsung aja teman-teman klik aplikasinya DCA mobile kemudian klik MBC dan masukin password atau kode akses aplikasi kalian kemudian pilih cordless kemudian pilih tarik tunai lalu kemudian pilih atau input nominal kalian kalau saya input nominal sebesar 300.000 oke okay, okay lagi dan masukin pin kalian eh pinnya salah ya guys terus masukin ulang dengan benar jangan sampai salah tiga kali ya guys dan ini kodenya sudah muncul langsung lanjut ke ATM ya guys Oke okay, langsung saja ke ATM ya dan kemudian pilih transaksi tanpa kartu Kemudian masukkan nomor handphone kalian. Kemudian klik benar dan kemudian masukkan kode transaksi yang didapat dari BCA mobile, kemudian klik benar lagi. Kemudian keterangan transaksi Anda sedang diproses, kalian tunggu aja sampai uangnya keluar. Dan uangnya keluar, transaksi selesai. Demikian videonya teman-teman Semoga bermanfaat bagi teman-teman Dan bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Karena satu subscribe sangat berarti bagi saya Dan cukup sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh